tinggalan bah. karya Habib semua, Bah, Mak, kami rindu sangat merindukanmu menyaksikan keringat letihmu mengarungi laut menyeberangi pulau mengayuh sepeda menganyam rotan mengayun cangkul semua hanya untuk membuat kami senang. Di rumah itu kita duduk bersama, Makan lempeng sagu, sambal belacan Indahnya masa itu. Di rumah itu tanpamu aku meneruskan cita-citamu, Membuka helaian buku, dengan pelita penerang kegelapan. Setiap malamku mendengar suara merdu. Suara burung hantu. Wah, mak. Hari ini aku masih melihat rumah tinggalanmu. Di kampung halamanku yang kurindu. Rumah tinggalanmu pengobat rinduku. Dan terus-terus ingin Menatap rumah tinggalanmu sampai akhir hayatku pengobat rinduku. Selamat